Tanah diolah menjadi makanan Ada yang berani coba? Dalam video kali ini, kami akan membahas hal menarik dan unik yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua yaitu mengenai makanan yang terbuat dari tanah Wah, penasaran kan? Namun, sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe dulu ya Terima kasih Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya memakan tanah yang diolah menjadi makanan? Untuk membayangkannya pun mungkin kamu sudah mual ya, apalagi jika benar-benar memakannya. Pasalnya makanan ini bukan sebatas hayalan saja loh. ternyata kue lumpur benar-benar ada di dunia. Makanan yang terbuat dari bahan yang aneh ini berasal dari Republik Haiti. Republik Haiti sendiri merupakan sebuah negara di Karibia yang meliputi bagian barat Pulau Hispaniola dengan beberapa pulau kecil lainnya di Laut Karibia. Kabarnya, pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Haiti ini memiliki kebiasaan makan kue lumpur hingga saat ini untuk bisa bertahan hidup. Hal tersebut terdengar miris, karena Haiti terjerat kemiskinan sehingga warganya harus memakan kue lumpur demi mengatasi rasa lapar mereka. Saat berkunjung ke negara Haiti, mungkin kamu akan menemukan banyak masyarakat yang membuat kue lumpur ini. Apalagi di sitel Solail, yang merupakan kawasan terkumuh di Port-au-Prince, ibu kota Haiti, di mana kue ini banyak dibuat dan diperjualbelikan. Saking tidak mampunya membeli bahan pangan, mereka pun terpaksa harus membuat makanan dari tanah. Lebih mirisnya lagi, masyarakat Haiti mengatakan bahwa kue lumpur tersebut rasanya hambar... ...dan membuat perut terasa tidak enak. Resep membuat kue lumpur ini juga sangat sederhana. Mereka hanya perlu mencampurkan lumpur, garam, dengan sedikit mentega. Setelah adonan kue lumpur jadi, kue tersebut dikeringkan di bawah sinar matahari... ...hingga tampilannya seperti kue kering. Dilihat dari resep dan cara pembuatannya... Sudah dipastikan makanan tersebut tidak ada gizinya, sehingga membuat kesehatan menurun. Sangat disayangkan sekali, ya sobat, saking miskinnya mereka harus mengorbankan kesehatannya. Ngomong-ngomong, tentang makanan yang terbuat dari tanah, tahu nggak sih? Ternyata di Indonesia juga ada, loh. Nama makanan tersebut adalah ampuh. Yaitu cemilan tradisional dari Kabupaten Tuban yang bahan baku utamanya adalah tanah liat heads tapi tanah yang digunakan dalam makanan ini bukan sembarang tanah ya Melainkan tanah yang harus berstektur lembut dan bebas dari batu, kerikil, ataupun pasir Kemu juga nggak perlu khawatir Karena tanah liat yang digunakan dalam makanan ampuh sangat bersih Dan tidak terkontaminasi oleh kotoran hewan Bahkan masyarakat sekitar menganggap bahwa Ampo bermanfaat untuk menguatkan sistem pencernaan dan mendinginkan perut. Hal tersebut ternyata sesuai dengan manfaat tanah. Berbeda dengan masyarakat Haiti, yang menggunakan tanah di sekitarnya tanpa dipilih. Sehingga bisa saja tanah tersebut sudah terkontaminasi kotoran hewan yang mengandung telur parasit, seperti cacing gelang. Hal tersebutlah yang membuat kue lumpur itu berbahaya. Meskipun kedua makanan tersebut sama-sama terbuat dari tanah, namun kualitas makanan tersebut berbeda. Jika yang di Haiti tidak baik untuk kesehatan, namun yang ada di Kabupaten Tuban justru memiliki manfaat dan baik untuk kesehatan. Itulah beberapa hal mengenai makanan yang terbuat dari tanah di negara Haiti yang bisa Anda ketahui. Kita harus bisa lebih bersyukur karena masih bisa makan makanan sehat dan tidak mengkonsumsi kue lumpur yang tidak baik tersebut. Bahkan makan nasi dengan garam atau dengan sayuran hasil kebun sendiri jauh lebih baik dibanding kue lumpur. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.